baik ada pertanyaan dulu sebelum kita ke soal teman-teman Gak ada boleh bantu nyalakan kameranya untuk di jam yang kedua setelah itu nanti kita ke soal praktikum oke lihat kamera semuanya senyum tiga dua satu Oke, teman-teman. Resep, kelihatan nggak? Ntar ya. Yes, close closing dulu. Ini salah satu sih, CSS Ya kan, kayak tampilan biasa gini. Coba ini bikinnya pakai apa nih? Coba nanti tau nggak? Jadi, bisa gini, pake pake. Cakep, pakai table, siapa itu? Oke. Okay. Uh, ini di bawahnya ada punya pakai CSS border ya, border ini. Itu pakai border juga biar ujung-ujungnya enggak itu enggak kayak biasanya yang kotak gitu oke okay, benar kalau biar ujung-ujungnya enggak biasanya kotak berarti dalam tanda lain eh berarti dengan tanda lain berarti uh, apa sih bahasanya dengan kata lain berarti ini dibikin kayak bundar gini kan jadi ini tuh bundar kalian bisa pakai border saja. Uh, terus juga jangan lupa pakai his background, pakai background style, terus serta width dan height ini jangan lupa diatur, width height diatur itu dalam arti kayak, oh, aku mau yang moye yang ini tuh cuma sekian doang, yang ini sekian doang. Uh, balik lagi, teman-teman, ini tidak ada ukuran pastinya, ya kan? Kalian mau lingkarannya, mau segede-gaban kayak gini boleh, mau cuma kecil doang boleh. Yang pasti, jangan by default ya, kayak tetap harus pakai ada serta width kan dan height itu yang pertama. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Oke, okay, Oke okay, kan ya? okay, mantap. Okay. Soal kedua ini juga CCS juga, 50 poin. Partikum ini soalnya 22 aja, 50-50. Nah, buat tampilan seperti ini. Coba kalau tampilannya kayak gini. Kira-kira pakai apa ini? Table, kok Oke pakai table uh, berapa table satu table dua table satu aja Bang. satu kalau satu bikinnya bisa bisa uh, mau pakai cara satu table bisa mau pakai dua table bisa pakai dua table tuh dalam arti, dalam arti lain bahwa, bahwa kalian bikin ininya aja uh, kelihatan nggak sih kalian bikin ininya dulu boleh setelah beberinya boleh atau kalian mau langsung bikin overall jenis semua boleh langsung kayak tadi seperti bilang mau satu boleh mau dua boleh terserah yang mending aku jadinya maunya kayak gini terus ini warnanya ini warna backgroundnya ini warna backgroundnya ini sama warna backgroundnya ini udah aku tentuin ini color ya di copy aja nanti di copy paste aja tuh ini apabila matahat atas di over, maka akan berubah. Jadi, ketika menulis ini tuh, kalian klik, eh, kalian hover. Nanti akan berubah kayak gini. Terus, uh, waktu di tabelnya, waktu di over juga nanti warnanya tuh bakal berubah kayak gini. Uh, ini warna ini sama warna ini sama ya, warnanya tuh C5A6A. Ini udah sih gitu doang.